Siapa di antara kalian yang suka kucing? Banyak sekali orang yang menjadikan hewan lucu dan menggemaskan ini untuk dijadikan hewan peliharaan. Namun, tahukah kalian sob, di balik tingkah lucunya ini ternyata kucing masih berkerabat dengan si raja hutan. Ya, sebagai pecinta kucing, pasti ada yang pernah berpikiran untuk melihat video kucing versus harimau. Kira-kira siapa yang menang ya? Apakah harimau yang berbadan besar atau malah kucing yang ukurannya kecil? Namun sebelum lanjut lebih jauh, pernahkah kalian berpikir kalau kucing versus harimau itu seimbang atau tidak? Kalau dilihat-lihat nih sob, udah jelas hingga seimbang karena secara ukuran tubuhnya saja udah jauh beda. Eh, tapi yang namanya alam liar ya, semua serba penuh kejutan dan tidak peduli catatan di atas kertas. Meski sama-sama dalam satu keluarga perkucingan, namun tetap saja berbeda.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 Karena harus berhadapan dengan harimau yang ukurannya jauh lebih dari sang kucing. Dalam deskripsi video tersebut, tidak dijelaskan di mana letak kejadian tersebut. Dan bagaimana awal mulanya si kucing bisa masuk kandang harimau. Namun satu hal yang pasti nih sob, si kucing tersebut lagi apes banget karena masuk ke kandang si raja hutan ini. Tapi walaupun begitu kalau kita lihat dari awal hingga selesai, nampaknya harimau tak bernafsu memakainya. Satwa berloreng itu hanya bermain-main saja dengan si empus mungil itu, jadi kemungkinan selamat. Dari beberapa komentar orang yang menyaksikan video tersebut, katanya nih sob, kalau harimau memang tak berselera pada empus, mungkin karena nalurinya begitu. Coba saja kalau hewan lain, misal ayam, bebek, babi, bahkan singa. Pasti udah buas aja tuh bawaan si harimau. Sepertinya kalau kucing, enggak ya? Tapi ngomong-ngomong soal singa nih sob, ada satu kejadian di mana si raja hutan ini menjadi bahan bullyan oleh sekelompok singa. Wah, gimana tuh? Sebuah video memperlihatkan sisi menarik dari singa dan harimau jika mereka dibiarkan dalam satu kandang. Video tentang singa dan harimau itu diunggah oleh akun TikTok @animalworldplanet dan menjadi viral setelah ditonton lebih dari 9,7 juta kali. Dalam video berdurasi 10 menit tersebut, memperlihatkan seekor singa jantan dewasa berada di dalam kandang harimau. Terlihat tiga ekor harimau mencoba mengganggu singa dengan ukuran cukup besar. Satu harimau memegang kepala singa dan harimau berikutnya menggigit punggung sang singa. Sementara harimau ketiga diam-diam mencoba untuk menyerang bagian belakang singa tersebut. Dengan sekuat tenaga, singa tersebut berusaha mempertahankan dirinya. Awalnya singa itu terlihat kewalahan menghadapi tiga harimau itu. Namun dengan aumannya yang membahana, singa itu berhasil menakuti ketiga harimau itu dan langsung menghentikan serangannya. Tampak dua harimau yang tadinya menyerang dengan agresif, sekarang terlihat duduk manis di pojok kandang. Video ini pun menjadi viral dan mengundang berbagai komentar ngakak dari netizen. Eh tunggu dulu ya, masih ada lagi nih sob. Beredar sebuah video tentang anak harimau yang mengajak bermain seekor kucing dewasa. Dalam video tersebut terlihat seekor kucing dewasa yang sedang enak tiduran, tiba-tiba kedatangan tamu berupa anak seekor harimau yang sudah lumayan besar. Sontak saja sang anak harimau langsung mengajaknya bermain. Mungkin bila Anda tidak melihatnya secara keseluruhan, Anda bisa berprasangka ada seekor kucing diserang harimau. Namun kenyataannya tidak nih Sob.